5 tips berteman dengan mantan pacar dan hal-hal yang harus dipertimbangkan. Berteman dengan mantan bisa menjadi sangat baik jika Anda menjalaninya dengan tujuan seperti pertumbuhan, perkembangan, atau tujuan hidup Anda. Anda bisa menjadi mitra bisnis, teman olahraga, atau teman yang lebih baik yang bisa menjaga batasan sehat satu sama lain dan menciptakan persahabatan yang berhasil. Selain itu, sangat penting menetapkan batasan. Batas-batas itu mungkin termasuk batas-batas fisik, emosional, waktu atau energi. Anda bebas menetapkan batasan yang Anda butuhkan untuk tetap dapat bersama tanpa menjadikan hubungan itu berantakan. Menyakitkan atau kembali menjadi hubungan romantis. 1. Beri waktu. Jangan terburu-buru saat ingin mencoba menjalani pertemanan. Pertemanan yang belum siap karena masih ada perasaan akan membuat pertemanan dengan mantan pacar tidak sehat. 2. Pastikan Anda benar-benar melupakan satu sama lain, memastikan telah saling melupakan adalah salah satu tips untuk memastikan hubungan pertemanan Anda dengan mantan dapat berhasil. Demikian juga. Pastikan Anda menyadari dengan serius bahwa setiap sinyal atau tanda-tanda yang diberikan mantan Anda jika dia bermaksud berpura-pura lupa dan mencoba mendekatkan diri kembali kepada Anda. Maka proses hubungan Anda tidak bisa dilanjutkan. 3. Pastikan hubungan Anda benar-benar berbeda setelah tidak berkencan, harus ada perbedaan hubungan antara Anda dengan mantan pacar sebelumnya. Misalnya dengan seberapa banyak Anda bergantung. Seberapa banyak keintiman yang Anda berikan, jika hubungan Anda tetaplah sama seperti sebelumnya, maka ingatlah itu bukan hubungan pertemanan melainkan hubungan yang sama tetapi tanpa status. 4. Bertemanlah hanya ketika Anda merasa itu hal baik. Pesan pertama adalah bagaimana perasaan Anda saat berkomunikasi kembali dengan mantan pacar. Apabila yang Anda rasakan adalah ketakutan, kelelahan. Sakit hati atau kebingungan maka Anda tidak perlu melanjutkan hubungan ke jalin pertemanan. 5. Terima saat Anda membutuhkan lebih banyak ruang. Tidak apa-apa jika Anda memilih langkah mundur jika Anda menyadari bahwa hubungan pertemanan dengan mantan tidak akan berhasil karena melibatkan emosional. Anda dapat menjelaskan dengan baik bahwa Anda membutuhkan banyak waktu dan ruang untuk diri sendiri baik untuk saat ini atau di masa mendatang. Dan harus selalu diingat bahwa jika Anda tidak bisa berteman dengan mantan pacar Anda, Anda masih bisa bersikap baik dan ramah satu sama lain kapanpun dan dimanapun. Anda tidak perlu menjalin pertemanan hanya untuk tetap peduli satu sama lain. Mungkin itu adalah beberapa 5 tips berteman dengan mantan pacar dan hal-hal yang harus dipertimbangkan yang Anda harus ketahui. Jangan lupa like subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru yang lainnya.